pastinya sesekali, biar kayak orang-orang ngapain nih posing-posing pamer-pamer ke orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, Serta Leslar Lovers dimanapun anda berada Kembali di DivaTV hadir Untuk mengabarkan Kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Seputar Lesti Kejora dan Rizky bilang. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat Untuk mendukungnya dengan cara Klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita tentunya melihat kekiutan, keromantisan tidak hanya dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar saja Ternyata kedua orang tua mereka pun sangat romantis Kita lihat bersahabat di Unggankah It's Yang memposting foto romantis dari pub dance dan Ibu Rosmala Dewi Wow, sweet couple banget ya Masya Allah, luar biasa Ini momen ketika liburan ke Turki Ini kebahagiaan yang kita dapatkan juga bersama dia Selain Leslar, ternyata Kedua orang tua Rizky Bilar pun menunjukkan keromantisannya. Luar biasa, Masya Allah. Di sini juga bersama ada kalimat caption yang dituliskan. Lagi isem buka-buka arsip momen Turki. Lihat couple ini Masya Allah sweet banget. Makan es krim di pojokan dan berbagi tisu. Uh, saya selalu ya, Opa Daniel dan Oma Rosmala Dewi Amin. Doakan yang terbaik ya, untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar. Di postingan ini pun banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang positif dari para sahabat. Dari Aminah Aminah 3479 mengatakan, Masya Allah, mereka adalah keluarga yang harmonis. Begitupun biasanya ayah kecora dan mama. Tuh, ini panutan banget ya Keluarga yang harmonis Semoga selalu bahagia dan selalu Dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga Persahabat ya komentar berikutnya Diberikan dari Nonon Mozar Masya Allah romantisnya nurun Sehat-sehat oma opah Amin Tuh Persahabat ya banyak sekali komentar yang positif Diberikan oleh Sahabat Leslar Kemudian persahabat disimak juga Ada ungan IGSnya Kak Nurul Khan Lima jam yang lalu ini memposting sebuah kabar vlog laser entertainment dan kita salvok kalimat yang diposting di persahabat. Sejak pagi semangat mencari uang, sarapan ikan salmon sama bulgogi. Yang lagi ada waktu luang kui nonton lagi dan lagi. itu persahabat, kan nurul saja. Setiap hari nontonin vlog Leslar Entertainment Masa kita sebagai fans sejatinya ya? Tidak kompak ya Sama-sama kita buktikan kesulitan kita Mudah-mudahan Leslar Entertainment Terus sukses berkembang Dan pastinya selalu jaya Amin Selanjutnya persahabat, kita mampir ke fashionnya Abang Fatih Dulu nih persahabat ya Baju outfit yang dipakai oleh Abang Fatih Yang diunggah oleh Papa Bilar Yang pertama persahabat ya untuk atasan, persahabat Ini dibanderol Harga 7.325.423 rupiah Merek Dior Masya Allah banget Dan harga sepatunya Mahal sekali Dibanderol 10.9.394 rupiah Wow Harganya luar biasa banget ya Keseluruhan ini Baju dan sepatu Itu tembus di angka 17 juta Lebih Masya Allah Berkah barokah untuk didolak kita Dan selanjutnya juga bersahabat ya Kita lihat di unggahan Bang Boril Memposting foto Papa Rich nih bersahabat ya Papa Rich, hari ini ternyata sedang ulang tahun nih Ada sebuah ucapan selamat dari Bang Boril Bismillah selamat hari lahir masku Sehat-sehat selalu Semakin lancar apapun itu Doa terbaiklah pokoknya amin tuh Doa terbaik dari Bang Boril untuk Bapak Rich yang sedang bertahun Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk Bapak Rich Amin Kemudian juga persahabat dia disimak diunggah Kobas Nih. Kobas di sini bersama dia mengunggah sebuah postingan Cara untuk mengatasi rasa ragu dan galau saat menentukan pilihan bisnis Tuh ini tentunya persahabat ya Info penting banget nih untuk warga Konoha yang ingin memulai bisnis Ini ada tips dari Kobas Disimak di kalimat Gerson yang dituliskan Sebagai seorang wirausaha usaha dan ataupun bisnis Penting untuk mengenal dan berinteraksi dengan wirausaha lain Dari kesempatan bertemu wirausaha lain Kita bisa saling sharing dan bersinergi Untuk saling memberikan manfaat Baik dari sisi penjualan teknik produksi maupun menggali ide-ide bisnis satu sama lain semoga bermanfaat buat undan-undin Apabila ada pertanyaan tulis di komentar tuh persahabat itu tips dari kobasiah ya saat kita ingin menentukan pilihan bisnis sebagai wirausaha atau bisnis Itu penting banget nih Untuk warga Konoha mengenal dan berinteraksi Dengan wira usaha lain nih persahabat ya Dari kesempatan bertemu Dengan wira usaha lain Kita bisa saling sharing dan bersinergi Dan selalu bisa memberikan Manfaat Baik dari sisi penjualan dan teknik produksi Lainnya persahabat Allah, Ini bermanfaat banget ya untuk kita semuanya Mudah-mudahan Usaha Rajazi juga ini selalu berkembang